saya Komandan Puspomal beserta seluruh prajurit Kors Polisi Militer Angkatan Laut mengucapkan Dirgahayu ke-76 Armada Republik Indonesia tahun 2021. Semoga Armada RI semakin kuat, jaya dan profesional sebagai benteng laut Nusantara. Armada RI kesatria pengawal samudra untuk Indonesia tumbuh Indonesia maju